Ini tolong banget sini, tolong banget ini. Gua nggak tahu ap apa ada b ada persamaannya kalau orang mabuk sama diruqiah tuh. Setahu gua kalau diruqiah tuh kayak kemasukan jin, kemasukan setan ya kan. Kalau orang mabuk digituin kayak aneh aja gitu buat gue kayaknya. Bukan gitu deh, mending dimandiin gitu. Halo guys, balik lagi sama gua Raffi di channel Raffi Kaby. Yang pastinya apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, semoga aman-aman aja, -aman semoga puasanya lancar-lancar aja. Dan yang budi-budi, semoga kalian dapat hidayah ya. Entah di warteg, di nasi padang, di warkop, dimanapun itu, semoga kalian dapat hidayah. Biar puasanya lancar, puasa lagi, puasa yang benar gitu. Dan jangan lupa sholat ibadah, bro. Jangan lupa, bro karena kayak percuma aja lu puasa tapi enggak ibadah ya kan <laughs> ah jadi sebut mantep gini gue ya oke tanpa berlama-lama lagi kita reaction nah, apalagi kalau bukan reaction ya jangan lupa di like komen, subscribe dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang ya so langsung aja kita meluncur ke videonya tapi sebelum itu gue mau ngomongin belakangan ini ada kasus yang lagi ramai banget tuh ya yang katanya 300T penggelapan dana coba tuh. dan katanya ada hubungannya gara-gara si anak menteri pajak gitu ketangkep terus kasus itu jadi kebuka gitu hmm, hmm. ada kasus tadi di Minahasa semoga negara kita baik-baik aja ya kedepannya terus palest eh kok Palestina Israel biarlah dunia kita nggak jadi coy. itu gue sedih sih U20 kita bela dunia nggak jadi tuan rumah ya udahlah ya kita ikutin aja gimana perkembangan ya Selang saja kita meluncurkan ke videonya reaction oke ini dia ya gue dapat bahannya dari Twitter kalian boleh banget nih di follow Twitter gue nih baru 330 pengikut banyakin lagi dong yuk ramein yuk biar gue jadi biar biar jadi seleb mulu ya anjir jangan seleb dah bosen. jadi seleb tweet jangan seleb tweet apa ya ya jadi orang terkenal aja lah ya apaan sih ya Oke langsung aja kita mulai ya gue belum apa-apa udah ketahuan ini tingkah kocak orang setelah makan kecubung bikin bengek apa ini Mari kita lihat ya namanya putraok ok. fotonya aja nih foto siapa foto bapak-bapak Cok, anjir foto bapak-bapak Cok, ini nih, kita baca ya temen gue di kosan habis bikin dadar Telur mushroom, gak bisa guling Halo, halo, halo! Yang satu lagi nangis di kamar mandi pas mau kencing. Dia bilang, "Titi, hilang <laughs> ya? Udah gue sentil aja ini. Apa <laughs> udah gitu lama banget efeknya?" <laughs> gue gak tau ini maksudnya efeknya gimana sih halusinasi gitu ya mushroom tuh mushroom tuh setau gue yang dari dari tai gitu kan tai di diemin nanti dia tumbuh jamur gitu nah itu yang dimakan kan jorok ya Terus efeknya gimana tuh ya maksudnya ya kalau minum kan yang teler gitu gitu kalau ganja setau gue yang ketawa-tawa Laper nah kalau mushroom nih Kayaknya terlalu ya? Halusinasinya terlalu sekali ya. Oke, kita next. Apa nih? Waduh, jejak si gundul, Cok. ngobati hipotensi dan dipercaya dapat meningkatkan daya. Bentar-bentar kita ulang. Gimana gimana? Nah, bahkan nih biji buahnya dia mampu mengobati hipotensi dan dipercaya Dapat meningkatkan daya tahan seksualitas Nah naik ke atas bah uh, oh, ngeri juga ya efeknya ya. Masa sampai kayak gini ini mah cubung ya tadi ya katanya Soalnya dari pohon gitu kan Katanya apa, menambah vitalitas Mengurangi hipoten gitu-gitu apa iya anjir setahun so, nih dia nih? Di di di. di. Nah, bahan ini biji buahnya dia mampu mengobati hipotensi. nggak anjir kata siapa itu? Setahun so, ini dia nih jejak si gundul nih. <laughs> Emang ini beneran ya? Dia ngetes ya? Gue belum nggak tahu lagi gue. Ntar kita cari ya di video selanjutnya kita reaction si Mas Gundul makan kecubung. Kita lanjut apa ini? Temanku cowok tiba-tiba pulang ke rumah wudhu terus pakai mukena. Hmm, ini sampai sini udah salah nih. Bawa saja lari lari ke masjid sambil teriak minggir. Aku dikejar raja iblis karena naksir aku. Kenapa Raja Iblis bisa sampai naksir elu? Tuh pertanyaannya. Apakah kelakuan lu lebih-lebih dari Raja Iblis? <laughs> Terus kemusholat sholat di syaf wanita. Eh, nggak lama nari kecak. Katanya mau ngaben. Besoknya bener-bener di <laughs> Tolong ya, ini tolong banget sini. Tolong banget ini. Gua nggak tau apa ada b- ada persamaannya kalau orang mabuk sama di rukia tuh. Setau gua kalau di rukia tuh kayak kemasukan jin, kemasukan setan ya kan? Kalau orang mabuk digituin kayak aneh aja gitu buat gue kayaknya, bukan gitu deh. Mending dimandiin gitu atau di ya dibikin sabar gitu di gituin gitu. BTW aslinya yang dia makan buah kecubung dan kejadiannya pas aku pulang kampung Bapak Segininya banget kecubung ya Terus gue juga gak pernah ketemu tuh pohonnya Tambahan pas disuruh bukamu kena dia teriak Jangan bang auratku nanti kebuka aku bukan muhrimu sambil nangis kejar terus pukul-pukul dada anjing bambang tolong lu tuh cowok Bang, -bang. bisikin di kupingnya gitu aturan <laughs> enggak ini masih aneh kenapa sampai segininya gitu ya apa yang menyebabkan itu semua gitu depo gua sih hidung segede melon bengkak bengek Hah? bikin telur dadar dicampur dicampur ini tiga teman yang makan Si A ketawa gak berhenti-berhenti Karena lihat hidung kita yang segede melon Si B jalan sambil jatuh-jatuhan Karena dia berubah jadi kertas A4 Temen Masa berubah jadi kertas A4 anjing Tipis banget dong lu Temen ceng gak berhenti ketawa ngelihat kulit kacang yang udah kekupas Yang gak makan Capek ketawain yang ngefly Tolong ya ini Ini bukan untuk dicontoh ya <tolong> dia buat lucu-lucuan Cerita aja nih <tolong> Jadi kertas 4 anjing, anjing Tipis banget <tolong> Jalannya Bayangin kertas A4 jalan tuh gimana anjir <laughs> Oke okay, next Wajib ditampol apa ini Januari kemarin kawan gue makan ini Barang pas sore hari Jam 10 malam doi ke masjid sambil nyiarin Innalillahi wa roji'un Saudaraku kaum muslim yang dimuliakan Imsak imsak Bagus bagus. Auto kena tempeleng pengurus masjid, Cok. Bagus bagus. Apa relasinya innalillahi sama imsak itu nggak ada, Cok? Bangsat. Next. Apa ini? Kakak gue waktu masih badung makan tuh buah, lalu jam 11 malam ke kuburan nyebutin nisan katanya nggak rapi. Ini kurang informasi nih. banyak misinformasi nih Kakak gue waktu masih badung Makan tuh buah, makannya jam berapa? Lalu jam 11, tiba-tiba jam 11 malam Ke kuburan, nyabuti nisan Oh nyabutin nisan, cok Katanya gak rapih, buset Mau dirapihin anjing satu Satu TPU mau dirapihin Hahaha <coughs> ajaib ajaib biar <coughs> sampai batuk gua mau ketawa anjir oke okay, next apa ini ah, gak seru itu apa nih buat buat sleep call sama ayang oh ini ini beneran bisa ya kepake ya ada yang tahu gak sih coba tulis di kolom komentarnya ini beneran bisa ya keren juga nih kalau bisa nih soalnya kalau hp langsung gitu kan panas cuk panas banget HP itu kadang-kadang kalau kita nelpon lama nggak mesti sleep call ya dan gua nggak pernah ngelakuin sleep call anjing ya. kalau ini kayaknya lebih aman dan lebih nyaman aja gitu terus kalau di keramaian ya norak sih tapi jatuhnya ya maksudnya kan tapi lebih kedengeran aja gitu kalau kayak gini gitu oke next apa ini? nggak ada TV nonton pakai proyektor mini aja praktis ini menjualan Cuma jualan, jualan! Ah, ini dia, bukan jamur ini sih, tapi kecubung. Bukan jamur ini, bukan jamur ini sih, tapi kecubung. Tetangga aku abis makan biji kecubung, guling-guling di tanah, dikira kejang, ternyata jadi ikan. Coba tanyain, ikannya ikan apa lo? Ikan mas, ikan lele. Atau ikan apa, kalau ikan lele di darat masih hidup wajar Kalau ikan mas kayaknya udah meninggal tuh <laughs> Atau dia mau jadi ikan kerapu gitu ya, ikan-ikan laut <laughs> Lucu banget, tajik Temen gue makan buah kecubung, abis makan dia langsung lari-lari muter rumah Katanya dia lagi muter Kaabah di Mekah Ini halunya halu-halu agamis Kadang tuh halusinasi itu ya menurut gua kayak apa yang lu lagi pikirin pada saat itu dan itu kejadian kayak tadi contohnya ikan gitu. Mungkin dia lagi mikirin ikan makanya dia jadi ikan kan. Kalau ini dia mikirin Kak Mbah dia lagi ngapain? Mana sih haji? Apa dia mau haji? Cita-citanya gimana tuh Ajar? Coba tulis di kolom komentar mana menurut kalian yang paling lucu. Sekian video gua kali ini sampai ketemu di video selanjutnya.